Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang keempat yang akan beruntung di bulan April tahun 2021. Jika kartu zodiak yang sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak yang akan beruntung di bulan April tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Tulisannya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Six of Swords ataupun enam pedang. Untuk zodiak yang pertama yang beruntung di bulan April tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Cancer. Di sini digambarkan seorang Cancer mendapatkan keberuntungan di dalam dua kategori. Yang pertama, seorang Cancer akan mendapatkan keberuntungan dalam kategori kesehatan, yang dimana di sini kesehatan seorang Cancer tidak akan terganggu di bulan April tahun 2021, yang dimana di sini seorang Cancer bisa berjuang untuk membahagiakan keluarga, dan di kategori yang kedua, seorang Cancer akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori karir dan pekerjaan, yang dimana di sini karirnya akan meningkat, keuangannya akan meningkat, kehidupannya akan meningkat. Yang dimana disini seorang Cancer akan bisa membahagiakan keluarga serta orang-orang yang ia sayangi. Dan untuk support energinya adalah Queen of One. Secara umumnya Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa dan seseorang yang dekat dengan Cancer sendiri. Dan di disini menggambarkan seorang Cancer mendapatkan keberuntungan di dalam dua kategori yaitu kesehatan serta karir dan pekerjaan. Yang dimana di sini, seorang Cancer akan didukung, didoakan, serta dimotivasi penuh oleh seorang pasangan dan keluarga Cancer sendiri. Dan untuk kartu, kesimpulannya adalah: The Hermit. Secara umumnya, The Hermit itu diartikan mencari ketenangan diri, mendapatkan ketenangan diri, mendapatkan ketenangan hati serta kenyamanan hati. Dan jika kartu The Hermit kita lakukan dengan zodiak yang pertama di sini, menggambarkan seorang cancer akan mendapatkan ketenangan diri kenyamanan hati di bulan April tahun 2021 yang dimana di sini seorang cancer akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori karir pekerjaan serta kesehatan yang didoakan serta dimotivasi oleh seorang pasangan cancer sendiri dan di sini seorang cancer mempunyai tujuan untuk membahagiakan seorang anak dan membahagiakan pasangan serta keluarga cancer sendiri dan untuk zodiak yang kedua adalah Two swords ataupun dua pedang. Untuk sudik yang kedua yang akan beruntung di bulan April tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Pisces. Di sini digambarkan seorang Pisces akan mendapatkan keberuntungan di dalam dua kategori. Yang pertama kategori kesehatan dan yang kedua adalah kategori keuangan. Di sini digambarkan bahwasannya seorang Pisces akan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan April tahun 2021 dengan didukung keuangan yang akan lebih bagus ataupun membaik di sini digambarkan bahwasanya seorang Pisces akan bekerja dengan cara sendiri yang dimana disini tujuannya adalah untuk mendapatkan income serta memperbaiki keuangan dan hasilnya akan bisa ia wujudkan di bulan April tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Kenaik of Cup Secara umumnya kenaik of card itu diaktikan. seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa dan seseorang yang lebih dekat dengan Pisces sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Pisces mendapatkan keberuntungan di dalam dua kategori, yang pertama keuangan serta kesehatan. Di sini digambarkan seorang Pisces akan mendapatkan dukungan dan motivasi dari seorang sahabat serta orang terdekat Pisces sendiri, yang dimana di sini seorang Pisces akan mendapatkan keberuntungan di dalam kesehatan dan keuangan. Dan jika kartu Taurus kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan kenyamanan hati, ketenangan hati akan didapatkan oleh seorang Pisces di bulan April tahun 2021, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kesehatan dan keuangannya yang didukung oleh seorang sahabat serta orang-orang terdekat bisa sendiri. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah Nine of cup ataupun 9 piala. Untuk zodiak yang ketiga yang akan beruntung di bulan April tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Libra. Di sini keberuntungan yang Libra dapatkan adalah dalam kategori kehidupan, kesehatan, serta hubungan asmara. Di sini digambarkan seorang Libra akan mendapatkan hubungan asmara yang lebih harmonis, lebih bahagia, dan lebih romantis, yang dimana di sini seorang Libra dan pasangan akan sama-sama menerima kekurangan, dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Libra akan mendapatkan suatu keturunan, yang dimana di sini menjadi keberuntungan yang ia dapatkan di bulan April di dalam kategori kehidupan. Dan di sini juga seorang Libra akan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan April tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah kenaik open pentacle. Secara umumnya kenaik open pentacle itu diartikan seseorang yang usianya sudah matang pikirannya dan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di sini menggambarkan seorang Libra akan mendapatkan keberuntungan dalam tiga kategori yaitu kesehatan, kehidupan serta hubungan asmara. Yang di disini dimotivasi dan didukung oleh seorang sahabat orang-orang terdekat Dan di disini seorang pasangan disimbolkan dengan kenaik open tackle Akan selalu menerima kekurangan pasangan Libra sendiri Dan jika kartu derajat kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di disini menggambarkan Kenyamanan hati ketenangan hati akan didapatkan oleh seorang Libra di bulan April tahun 2021 Yang dimana sini akan berdampak positif kepada kesehatan kehidupan serta hubungan asmaranya Yang didukung oleh seorang sahabat kerabat dan didukung oleh pasangan libra sendiri. dan untuk zodiak yang keempat adalah form of pentacle ataupun empat koin. Untuk zodiak yang keempat yang akan beruntung di bulan April tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Taurus. Di sini digambarkan keberuntungan yang akan didapatkan oleh seorang Taurus di dalam dua kategori. Yang pertama kategori keuangan dan yang kedua adalah kategori hubungan asmara. Di sini digambarkan bahwasanya seorang taurus akan mendapatkan keuangan yang meningkat di bulan April tahun 2021 atas usaha kinerja serta pengorbanan yang ia lakukan untuk bekerja. Dan di sini juga menggambarkan bahwasanya hubungan asmara seorang taurus akan lebih bagus di bulan April, yang dimana di sini seorang taurus akan menerima kekurangan pasangan serta pasangan akan menerima kekurangan taurus sendiri yang dimana di sini akan tercipta hubungan yang harmonis, bahagia serta romantis. untuk support energinya adalah King of Sword. Secara umumnya King of Sword itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa dan seseorang yang lebih tua dari taurus sendiri. Yang disini menggambarkan seorang taurus akan mendapatkan keberuntungan di dalam dua kategori yaitu keuangan dan hubungan asmara yang dimana di sini seorang taurus akan didukung penuh oleh seorang orang tua, orang tua pasangan, orang terdekat serta sahabat taurus sendiri. dan jika kartu dan hermit kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan ketenangan hati, kenyamanan hati didapatkan oleh seorang taurus bersama seorang pasangan di bulan april tahun 2021 yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan yang didukung oleh orang tua pasangan serta orang tua Taurus sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang akan beruntung di bulan April tahun 2021 adalah yang pertama seseorang yang berzodiak Cancer, selanjutnya seseorang yang berzodiak Pisces, selanjutnya seseorang yang berzodiak Libra dan yang terakhir adalah seseorang yang berzodiak Taurus. Baik mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang akan beruntung di bulan April tahun 2021. Semoga bermanfaat